Tempat GSD IMPRES 1 Menawi di Istri Jumat 29 April 2022 berlangsung ujian praktek muatan lokal memasak makanan khas Papua yang dilakukan oleh 20 siswa kelas 6 SD IMPRES 1 Menawi guna memperoleh nilai dalam ujian praktek muatan lokal. Para siswa sangat antusias saling membantu guna menyiapkan menu makanan untuk dinilai para guru. Kerjasama saling mendukung itulah yang ditunjukkan para siswa kelas 6 yang telah dibagi kelompok. Bahan-bahannya apa saja nih? Untuk masuk ke raja, apa saja? Ada apa? Baca keriting, bawang, wortel, terus uh, terus. Ada kacang itu, kacang apa itu? Kacang boncis. Dari berbagai aneka sayur mayur hingga daging ayam, ikan menjadi pilihan para siswa untuk mengolah menjadi makanan yang akan dikonsumsi bersama-sama. Cara masak hingga menyajikan makanan ini langsung dipantau oleh para guru sehingga makanan yang disajikan benar-benar bersih dan higienis untuk dinilai dan dikonsumsi. Menurut salah seorang guru mengemukakan ujian praktik ini, para siswa terlihat kompak dan sangat mahir dalam bekerja. Semua ini tidak terlepas dari perhatian orang tua di rumah yang telah mengajarkan mereka bagaimana cara memasak dengan baik meski mereka masih berada di bangku sekolah dasar. Iya ibu boleh tahu ibu namanya ibu Angelina Sayuri. Ibu Angelina Sayuri ibu lihat aktivitas uh, siswa saat ini bagaimana kekompakan mereka bagaimana mereka bekerja bagaimana. Iya. Beras saya lihat lihat mereka sangat kompak sekali dalam bekerja um, dalam melakukan pekerjaan sangat baik. Hmm. Ini nanti akan dinilai ya Ibu ya. Iya. Setelah seluruh menu makanan yang telah dimasak para siswa kelas 6 ini langsung menghidangkannya di atas meja untuk dinilai. Sementara para guru yang menilai sudah standby guna menilai bagaimana penyajian menu makanan ini, kekompakan dalam bekerja maupun mengolah menu makanan yang disajikan. Ujian praktek muatan lokal yang dilaksanakan SD Impres 1 Menawi Distrik Anggai Kabupaten Kepelan Yapen Merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari ujian sekolah di tahun ini Sebagai salah satu penilaian guna menentukan kelulusan siswa selama berada di sekolah ini Selamat siang, kami dari Kelompok 1 dengan nama-nama anggota Aprilia Delima luar Daniela Landaria Sonibunai Yempa Pua Soroy Ahmad Zulfikar Elizabeth Waron. Dan ini menu-menu yang sudah kami siapkan. Pertama ada pepeda dan ikan kuah kuning. Ada sagu dan ikan bakar. Sayur-sayuran, pisang rebus. Ada ayam sama nasi, nasi dan teh. Sama pisang rebus. Terus ada hiasan-hiasan dari pisang, pinang, nenas sirih, kapur sama air minum semoga kalian bisa menikmati terima kasih kepala sekolah Martin Luther mengai SPD di depan para peserta praktek mengharapkan para siswa setelah mengikuti ujian praktek memasak ini akan lebih rajin dan giat membantu orang tua di rumah untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan sesuai dengan umur mereka yang ini, itu tujuannya untuk kalian bisa bekerja di kamu punya rumah, kamu sendiri lihat orang tua kalau kerja bagaimana. Artinya, teman-teman yang tadi di sini, oh, cara bikin buku, di cara bikin eh, sayur itu begini. Nah, semua kalau di jawab. Akhir dari seluruh kegiatan praktek masak menu makanan khas Papua yang dilakukan oleh para siswa kelas 6 SD Imbres 1 Menawi di Istri Kanggai para guru dan siswa menikmati menu makanan yang telah disajikan sebagai wujud kebersamaan dan rasa sukacita. Karena telah berjalan dengan baik, pelaksanaan ujian praktek ini yang selanjutnya para siswa akan menghadapi ujian tertulis untuk menentukan kelulusan di tahun ajaran 2021-2022. Sampai jumpa. Dan bukalah mata